Selamat pagi pemirsa Dan semangat pagi para pejuang Seko Beras Jadi ada panen Ngarit pari pemirsa <San> iki masih agak gelap. Ya tertutup. awan Mendung. Kowe sapi piro? Eh, kan. sapi piro? Cici. ya orang nah, termasuk saen nah, iki termasuk beras anu. banget termasuk ini berhasil ini. padinya bagus. Panen pat di pari berhasil nih pemirsa ini pesawat kampung konogiri bagian timur ini pemirsa Ini ya, karena saya bingung mau bikin konten apa karena musimnya kan musim hujan biasanya udah mulai jam 12 ke atas biasanya hujan. Nah, ini saya meliput panen. Ini pagi-pagi banget ini. Panen padi. Ini cuaca mendung. Kalau cuaca cerah biasanya no, udah mulai matahari udah mulai terbit cuaca mendung oh. aktivitas pagi para petani panen padi de jagungan aku ya bu Inilah aktivitas para petani kampung Wonogiri, saudara. Ada si Cengliu dalam sekejap, langsung dibabat habis. dalam sekejapnya pasukan petani ini cuma ini nih cuma meminta apa tuh, jeraminya ini kalau meminta jerami kan bantu ngarit dan ngerek makanya yang punya sawah ini kan terima beres Ini demikian saudara sekilas informasi eh, aktivitas pagi kampung Wonogiri berhubung saya mau eh, kerja jadi nggak bisa nggak bisa meliput sampai tuntas. Cuma sekedar cuplikan sepintas aktivitas para petani. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.